Ah. Tes AC terbaik. Dari ya. Sendiri. Ah, suhu panas 31 derajat. 30 panas. Ya, eh, ya. 30 derajat. Yang 30 derajat. Ya. Derajat 31 derajat Ruangan nyalakan. Kita, nyalakan kita tes Angin Angin dingin Kita tes. Anginnya Nah kita on kita. Nah on derajat anginnya AC mini eh, termoelektrik itu ada tiga macam kan ada yang untuk generator dinginnya dikit, panasnya hot nah, ada yang buat kulkas mini dingin dan panasnya balance ada yang buat ruangan dinginnya lebih tajam, panasnya dikit nah ini dia pakai buat ruangan ini hit anginnya 20 dinginnya baru dinyalain aja 20 rimadre derajat nah ini pressure 1 pressure 2 on ini off on pressure 1 pressure 2 Hikok, hik nah ini hik. hik. nah ini jek kabel DC 12 volt, kita testing inya sudah 24 anginnya, posisi hik amun low bisa dibawa 20 derajat. Ini tanpa perawatan, tanpa gas, tanpa prion. Karya terbaik. Mantul. Paling dingin. Hot. Anginnya ya tembus sampai 23 derajat. Stabil. Langsung dingin. Ini tidak menghasilkan salju es. Sekarang sudah dimodifikasi. Epapnya diperbesar. Jadi jadi untuk langsung dingin tidak perlu nunggu 30 menit atau satu jam jadi asalju ini langsung mencair langsung hitungan detik dinginnya Hai nah, ini setengah dengan AC mobil masih seimbang saya setting seperti Epub mobil jadi seimbang. Dia tidak perlu salju, dia butuh langsung kecepatan udara dingin. Esnya disebar langsung, diperbesar, tapi dayanya masih kecil. Seperempat dari mobil lah, jauh paling irit. Nah, ini paling kreatif terakhir paling bagus menurut saya tapi modelnya karya saya sendiri tidak ada di pabrik nya modelnya kayak begini tinggi sekitar sekitar apa ya tinggi sekitar 24 cm lebarnya 10 cm panjangnya 15 cm wah cocok lah buat mobil paling hot paling dingin tuh tembus sampai 23 nah sekarang kita cek pembuangan panasnya oke itu udah stabil 23 hik. kalau di laut tuh bisa sampai di bawah 20 derajat dinginnya dingin dingin keluar anginnya kita coba bagian pembuangan panas Kita coba pembuangan panas tadikan panasnya Ruangan itu Sampai 31 derajat Ya, terus kita tempel. Kumbungan panasnya kita cek. Nah, tadi satu derajat ini, kalau termoelektro paling bagus untuk ruangan. Soalnya panasnya paling minim, dinginnya lebih hot. kalau di pasaran ternyata dingin dan panas Belan itu buat kulkas mini cocok kalau buat AC nggak cocok naiknya cuma satu derajat 1 derajat panasnya dari 31 ya minimal dua derajat 3 derajat lah kita tes ya karena baru ditempelin bentuknya berapa stabilnya panasnya 32 32 derajat ah sudah mentok di 32 taruhlah 2 derajat panasnya sekarang ini mini aja sampai dua posisi hik aja sampai 24 tegret berarti kalau dari 32 diambil 228 berarti ada sisanya 4 5 degre dinginnya Oke tuh sudah mentok segitu 33 tidak nambah tiga lebih derajat nah kita coba lagi dinginnya paling mantap cocok nih buat mobil pasti udah terasa dingin ini langsung dingin ya kan ya tanpa nunggu lagi 5 menit atau tiga menit coba dinginnya baru saya videoin karena sibuk di bulan puasa ini aduh orderan tentang servis yang malum di foto elektronik ps game baru sempat videoin karena peminatnya AC ini banyak, paksa lah cari yang terbaik. Ini hasil paling terbaik menurut saya, area paling bagus, dinginnya udah mantap, tanpa perawatan, tanpa selang, enggak ribet lah, tanpa gas macam-macam. Cuma ini tidak bisa menghasilkan freezer es karena dimodifikasi bagian epapnya up diperbesar, langsung dibikin hitungan buat udara dinginnya dibikin hot dibikin cool hot. biar cepat jadi tidak perlu proses nunggu-nunggu 3 menit atau sampai satu jam ternyata AC Mini ini peminatnya banyak Makan dikembangkan nah ini hasil paling terbaik untuk pendingin ruangan bisa untuk kamar pun bisa nanti saya buat untuk kamar tinggal colok Wah mantap juga ini dinginnya bisa tembus di keadaan hik aja bisa sampai 20, 24 derajat laptop top 23 keadaan panas sudah 30 derajat berarti 6 derajat itu udah pak masuk dingin. Ini dingin sekali ya kan? Ini dari pertama nyala langsung dingin. nggak pakai nunggu 30 menit atau 1 jam. Seperti ini tidak menghasilkan trigger S ya kan ya karena dimodifikasi di bagian laptopnya Diperbesar. Jadi untuk langsung buat ruangan, langsung dinginkan ruangan Nah ini udah 23 derajat Kalau dipakai low itu bisa sampai di, di bawah 20 Itu terlalu dingin Karena ini buat kamar mobil kan kita butuh langsung ekstra full full full full Dingin mungkin kalau dua biji ini udah cukup lah seimbang dengan mobil dinginnya udah mantap tanpa selang, tanpa perawatan oh, 20tg tanpa perawatan, mantap kan karya terbaik menurut saya nah. ini paling mantap Thermo electric itu ada tiga macam sebenarnya untuk generator pemanggap listrik ya dingin dikit panasnya lebih hot ada yang buat kulkas mini dingin dan panasnya nebelan kalau buat ruangan nggak kepake jadi nggak bisa kakejar buat handle handle panas nah ini dia dinginnya lebih tinggi panasnya direndah nah itu susah dicari di pasaran itu tidak ada rata-rata pasaran, AC buat kulkas mini. Nah ini sudah disetting, setting sirkulasinya sudah pas, bisa dipakai non-stop, high speed, blower. sudah mantap lah langsung jos dinginnya tuh, 23 ini dingin banget tuh, kan 23 derajat itu dingin banget, paling dingin. Oke okay, pesan sekarang barang stok terbatas <tuh> ini inovasi terbaru kreatif terbaru paling menurut saya paling bagus dengan hasil-hasil sebelumnya yang pakai radiator atau uh, yang pakai air uh, yang lah uh, menurut saya ini yang paling terbagus terbaik udah karena di bulan puasa mungkin dikasih kemudahan untuk hasil AC mini ini oke mungkin ya ketemu gitu settingan yang pas untuk dingin dan panasnya 23 derajat ya kan dinginnya 23 23 derajat paling hot ini udah paling mantap menurut saya udah, udah dingin sih segini diisi cuman ini ya tidak bisa menghasilkan freezer kalau yang dulu-dulu menghasilkan freezer lambat untuk dinginnya keluar dinginnya jadi dia membeku di sini terus nah saya setting dibikin apa lebih besar jadi saya tidak tidak bisa menghasilkan freezer freezer es dia tidak bisa ngasihnya freezer S, tapi dia menghasilkan dingin yang keluar lebih tinggi lebih cepat jadi tidak ada hitungan 30 menit 1 jam, ini dua langsung hitungan detik langsung dinginnya langsung cara kerjanya lebih cepat karena settingan sirkulasinya saya buat lebih cepat ngendle ke depan di bagian belakang itu nggak terlalu panas jadi saya modifikasi settingan yang pas banget dengan boxnya segala macam Nah ini ada tombol Satu freezer dua freezer Kalau misalnya udah terlalu dingin Anda tinggal matikan satu freezer Itu pun bisa Misalnya saya matikan Ini kan 23 degree ya Saya matikan satu dinginnya Eh yang ini Saya matikan satu Pasti dinginnya dia akan Berkurang ya akan naik ya tidak jauh lah karena udah dingin kan tadi dua-duanya dinyalain sekarang saya matiin satu saya matiin satu ini nyala satu tuh, tuh udah udah naik lagi dia dua dua tiga lima Nah, ya, sekitar sekituan lah tuh tiga enam oke ya karena ini saya setting buat dua ini kalau udah dingin banget ruangan kan kita bisa matikan satu Kan biar lebih irit lagi dayanya Emang sih ini dayanya jadi daya, dayanya juga tidak boros paling irit Terkini dari segi tema elektrik paling irit Sesama borosnya dengan tip mobil lah biasa bukan audio audio mode termasuk boros ini mah di bawah audio se sekelas double din lah tip double din Daya borosnya udah 23 jahat hampir 24 nah, kita on-on -kan lagi ke so, 24 ya kan karena nyala satu kita nyalonkan lagi jadi dua freezer yang nyala Hai ini hitungannya detiknya aduh aduh tuh oh dapatkan Jadi tidak perlu lama-lama nunggu-nunggu bermenit menit langsung dingin dia. Hitungannya menit. Uh, 23 aja lagi dia langsung stabil ini di 23 22 lah. udah, udah cukup lah kalau buat mobil. Mobil juga rata-rata sekian 23. Kalau di dihotin 23 lah kalau di lawin bisa dibawa di bawah 20 ini juga bisa 20 derajat. 20 derajat ini memang karena buat di mobil kalau kita masukkan enggak perlu nunggu lau-lauan low pasti butuhnya hit dulu. karena butuh langsung utara panasin di dalam kita masuk-langsung berkurang 20 derajat oke ini saya baru satu unit mungkin kalau saya ada dua unit saya online saya masukin ke Bukalapak atau tokopedia. ya kalau mau langsung pesan melalui WA ya, bisa oke stabil 23 tuh kan matchingnya di dalam Ini termostatnya di luar ini kipas angin HIC. Buat contoh bukti kipas low atau hiknya, Oke okay. 23 Bisa sampai Kalau nu panasnya Udah masuk ke dalam keluar ini Setengah jam juga Pasti min dia ya Karena ruangan terbesar Ya segitulah Dia masih di 23 aja karena panasnya masih belum penaka Masuk semua ke dalam ini beraduk Dengan Eh uh, e dinginnya Ke 23.00 Pas degree stabil Mungkin setengah tengah jam bisa turun Lebih dingin lagi Oke okay. Karya terbarik Kreatif Indonesia Menurut saya ini yang terbaik Dibandingkan semester sebelumnya menghasilkan freezer, sekarang tidak menghasilkan freezer, tapi dinginnya keluarnya lebih cepat karena evaporatornya diperbesar, tapi komponennya tetap dua freezer lebih irit. Settingan terbaik menurut saya ini udah di bulan Ramadan ini, yang mudah-mudahan membawa berkah buat saya dan pemakainya. Karena peminat AC mini ini ternyata banyak, kalau nggak banyak gak mungkin saya kembangkan. Mungkin seterusnya akan saya kembangkan lagi yang nyasar Saya bikin dua freezer, mungkin saya bikin lagi yang empat freezer biar seimbang dengan dingin mobil, pasnya, ya borosnya setengah dari mobil lah cuma kalau buat sedan mungkin dua lah tapi kalau udah buat truk pick up, ini udah mantep nanti saya buat kalau ada yang mau pesan yang buat kamar yang ukuran 24 freezer mungkin bisa saya bisa bikin karena pemesanan setiap bulan kuasa ini udah mulai beres semua karena ini ada yang pesan mau simpel terus yang komen di YouTube katanya minta bukti hasil dingin, nah ini dia hasil dinginnya tanpa radiator, loh. apalagi bagai radiator settingannya, waduh lumayan kan Oke, semoga sukses, semoga puas pembeli-pembeli kreatif saya untuk produk ini makanya untungnya pun saya kembangkan lagi buat cari alat terbaik lagi untuk pemakai-makai karya sendiri berguna untuk kepentingan bersama Oke okay? Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh